Mengucap syukurlah dalam segala hal kepada Tuhan. 1 Tawari 16 ayat 8-9 Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Masmur 95 ayat 1-7a Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya Dan darat lah yang membentuknya masuklah marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 bersukacitalah senantiasa tetaplah berdoa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu